menggunakan apapun karena tidak kesana dulu tidak kesana dulu karena dia jelas maksud dari lebih hemat menggunakan apapun terutama adalah menggunakan hidupnya hidupnya tidak diboroskan untuk ini untuk itu untuk ini untuk itu hidupnya lurus karena diinginkan ini lo yang disebut sukses semudah mungkin sukses semudah mungkin itu bisa 40 tahun bisa 50 tahun 90 kok 50 tahun sukses pak Mario ya untuk orang biasa 400 tahun orang ini 60 tahun mencapai yang dilakukannya tapi kebesaran dari yang dicapainya membutuhkan orang biasa yang enggak fokus 400 tahun itu namanya sukses semudah mungkin Tuh. Gampangnya ya memang oke okay, 30-an sudah sukses Oke okay?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 akan hidup di seluruh dunia. Dia katakan saja backpacknya waktu tidur dicuri di kereta api, oke? Okay? Pasport hilang, baju hanya tinggal baju yang dipakainya, uang nggak ada. Dia kelaparan jalan di kampung, di negara yang tidak dikenalnya, tidak ditahunya, bahasa gak kenal. Dia lihat sekelompok anak muda main bola, berarti lihat di lapangan. Dia sebagai seorang yang ahli, dia bilang ini anak-anak masih amatir ini mainnya gitu kan, gitu.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 Nah, tendang, Mas. Waktu tendang dia udah jalan. Kan dia mau cari kedutaan. waktu tendang itu nggak lihat lagi jalan. Masuk, apa yang dilakukan? Kita jar ikut kita, ikut kita. Ikut <gulau> kita. Mana? Ikut persema aja <gulau> gitu. ikut enggak persip aja gitu kan. Nah, itu loh. Diperebutkan kah? Dia bilang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 band K-pop kediri, gitu. itu bisa dan jadi kalau gitu sukses harus direncanakan dan rencana terbaiknya adalah kualitas pribadi Anda